Kumpulkan dana hampir 400 juta untuk bantu istri dan dua anak ustadz mahir, ustadz Yusuf Mansur. Ba ustadz Yusuf Mansur baru saja memperlihatkan jumlah dana yang telah berhasil dikumpulkan dari donasi masyarakat untuk membantu istri dan dua anak balita ustadz mahir yang tinggal di sebuah kontrakan di daerah Bogor. Ayah Wirda Mansur ini pun mengajak masyarakat untuk menjadi mujahid dengan membantu keluarga ustadz mahir. Dalam kurun waktu satu hari, bantuan donasi yang dikalangkan Ustadz Yusuf Mansur tersebut ternyata sudah menembus hampir 400 juta rupiah. Nih ada donasi buat istri Ustadz Maher dan dua anaknya. Sampai pagi ini udah hampir 400 juta Kurang lebih 1600 transaksi sedekah Masya Allah ini bisa buat istrinya usaha juga Dan bisa buat beliau istrinya sedekah juga Kepada perempuan-perempuan lain yang kurang beruntung Sebab tidak kenal kita-kita dengan izin Allah Makasih semuanya, selamat solawat ya Kata Ustadz Yusuf Mansur Sama Man Rabbuka Allah Man labiyuka. Ma kitabuka, ma ma Dalam keterangan itu, Ustadz Mansur menegaskan jika dana tersebut cukup untuk dibuat modal usaha istri Ustadz Maher Hingga bersedekah kepada perempuan-perempuan lain yang juga membutuhkan Masya Allah, luar biasa Ustadz, terima kasih inspirasi kebaikannya, tulis Adrian Maulana Alhamdulillah mantap Ustadz Buat yang kemarin sudah ataupun selalu komen negatif Dan nyinyir tanpa aksi nyata Jangan lupa tanggung jawab sendiri-sendiri dosanya Tulis Romi Wibisono Jangan lupa subscribe dan klik lonceng Untuk update kabar terbaru dari Berbagi Berita Artis